Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, musim selamat dari Samat Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Okey, ini adalah video penutup tentang setup SR flip eh. SR flip macam mana kita dah belajar introduction SR flip dan kita dah belajar the theory, apa yang berlaku di sebalik teori ni and then kita ada tiga contoh, AUD Kanada, JPY USD, USD Kanada. Setup SR flip ni jarang berlaku, teruskan juga dia jarang berlaku. Bah, kalau dia berlaku memang very very cantik. Sometimes you gonna tengok dekat time frame M15 atau buyer jumpa dekat M30 mungkin dia akan banyak kali berlaku eh. So contoh yang saya bagikan sini ada 3 saja di Kanada, GBP USD dan USD Kanada. Kalau saya revise balik lukisan ni, make sure bang. Bila you tengok cat tu, think yourself sebagai big trader. Apa you akan buat pada market? Eh apa you, apa yang jangan kita trade sebagai seorang trader. Kita kena trade sebagai seorang big trader yang boleh gerakkan market, yang boleh manipulate. The first thing, the first thing yang you akan tengok adalah cari dua support ataupun cari dua resistant bila you ada dua resistance apa you akan buat you akan push price ke atas ambil stop loss 2 resistance and then price terjun ke bawah ok bila you ada dua support yang sama baris apa you akan buat sebagai big trader you akan break push price ke bawah ambil stop loss darang and then push price ke atas itu saja itu the most concept set pasal fake out kalau you faham fake out ni itulah manipulation yang dibuat dia berulang-ulang boleh big big trader dekat luar sana Jerung-jerung memang dia orang yang control market geng-geng uh, Soros and the gang ni dia orang ada banyak duit so dia boleh control market dia boleh main-mainkan market kerja dia orang adalah untuk memanipulasi triter retail, retail trader macam kita satu dunia eh, sebab mereka punya banyak uang berbilion-bilion so mereka boleh push price sana boleh push price sini tetapi mereka ada satu masalah iaitu masalah mereka adalah liquidity Masuk liquidity tu maksudnya dia orang nak order besar dia nak order sell besar dia nak order buy besar tapi tak ada siapa yang nak isi dia punya order tu so siapa yang nak isi jadi mangsa kita lah little-little trader satu dunia yang guna macam-macam teknik so jaga-jaga bang. -jaga, biasanya big trader dia akan sell besar-besar kat sini selepas dia buat a lot of manipulation kat sini dah semua kena semua orang dah kena semua orang dah kena last kali dia akan letak order besar barulah Price terjun, contoh kat sini kita ada support, support, support you kena think, bila you ada support, support, support apa akan jadi pada price price mesti pergi bawah pergi ke bawah, ambil stop loss orang yang baikkan support lepas baikkan support, price naik ke atas ok, kat sini ada dua resistance, apa jadi pada price think, very simple price naik ke atas and then terjun ke bawah so, kena tunggu, kena tunggu, tunggu, tunggu, tunggu so, dekat sini manipulation telah berlaku Manipulation telah berlaku. Fake out telah berlaku. Di sini R1, R2. Lagi manipulation telah berlaku. R1, R2, R3 sama baris. So dekat sini lah. Final destination. Yang ditunggu-tunggu oleh big trader. Big trader betul-betul tunggu kat sini. Sebab di sini ada R1, ada R2, ada R3. Bersama, berserta dengan S1, S2, S3. So price push ke atas laju. Ambil order and then price terjun ke bawah. So kalau gunakan konsep MPL di sini pun juga adalah MPL Maximum Pin Level Maximum Pin Level kali ini dia ada dua tempat Dekat sini pun kena, dekat atas pun kena Siapa sell dekat sini kena Siapa buy dekat sini kena Siapa sell dekat sini kena Siapa sell dekat sini pun kena So maximum pin level So SR Flip SR Flip is very very important The most simple setup Kalau you paling cantik bila ada S1, S2, S3 Ini break and then ada R1, R2 Okay kalau ada entry lagi cantik eh price push ke atas cari king level ke atas ni ataupun cari breakout level dekat this area itulah kita nak tempat kita untuk entry ataupun you cari king dekat this area you cari king at this area and then you dah dapat tempat entry yang mempunyai risk kecil reward besar reward besar sebab apa sebab kita follow big okay jumpa kembali video seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh